Baiklah persahabat leslar dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di sore menjelang malam hari ini Tentunya kita keunggang pertama, ada ugan spesial bahagia banget nih dari Abang Rizky Bilar ya akun pribadinya Abang Bilar mengunggah sebuah postingan terbaru, persahabat ya Luar biasa, mirip opa Korea, persahabat ya Semakin hari, semakin ganteng, aura calon pengantin semakin bersinar, persahabat ya Terpancar dari raut wajahnya Abang Bilar, wow, tapi kita lihat persahabat ya, gaya Abang Bilar kali ini kayaknya lagi mikirin sesuatu nih persahabat ya Coba tebak Abang Bilar lagi mikirin apa nih Ada sebuah kalimat caption yang dituliskan Selamat Hari Raya Idul Adha mohon maaf lahir batin, yuk kita maafkan karena udah pernah saling ngebatin tuh. <tuh> Ada sebuah kalimat caption juga lanjutan dari Abang Bilar Kira-kira apa ya yang pikirin tuh persahabat ya Kira-kira Rizky Bilar lagi mikirin apa nih Pastinya bakal ada sesuatu yang dipikirkan oleh Abang Bilar Dan kita lihat juga persahabatnya dalam postingan tersebut Banyak sekali komentar hingga respon Yang mana salah satunya dari Abah Suki Al Buguri di disitu mengatakan Selamat idul adha ka Rizky Bilar Wow luar biasa persahabat ya ucapan Selamat idul adha diberikan dari Ustadz Sufial Puguri untuk Rizky Bilar Mudah-mudahan berkah dan merokah Dan mudah-mudahan selalu diberikan kebahagiaan Gongga berikutnya kita lihat juga para sahabat ya Di guest pribadinya Bang Bilar Tentunya Bang Bilar mendapatkan kado spesial dari Adi Sky, para sahabat ya Yang mana tentunya kado tersebut adalah Hinataku ada sebuah kalimat caption juga dituliskan Makasih kado ultahnya ya bro Adis Kai, Mantap kece banget Hinat aku Wow luar biasa para sahabat ya Kado dari Sky adalah hinat aku Luar biasa mudah-mudahan tentunya pertemanan mereka Selalu langgeng dan selalu memberikan kebahagiaan Untuk kita semua para fans Leslar Keunggahan berikutnya kita mendapatkan kabar terbaru Soal channel Rizky Bilar Yang mana baru saja di up tentunya video terbaru persahabat ya part kedua Belindet cerita hati kita sesungguhnya part dua luar biasa kita lihat di akhir atau di ending video persahabat ya momen romantis momen sweet diberikan diperlihatkan oleh mereka berdua persahabat ya membuat kita semakin baper bahagia tentunya kita nggak kuat melihatnya persahabat ya Dedek yang ditatap tentunya kita semua yang baper dan salah tingkah Perhatikan persahabat ya, tentunya wajahnya Abang Bilar yang selalu menatap dedek Lesti Kejora itu luar biasa memang. Tentunya kebahagiaan selalu diberikan kepada kita semua lewat keromantisan mereka berdua. Mudah-mudahan selalu diberikan kelancaran untuk Lesti dan Rizky Bilar kita support, kita doakan yang terbaik untuk rangkaian pernikahan mereka. Kita masih menunggu kejutan selanjutnya. Mudah-mudahan ada kabar baik dan kabar terbaru seputar Lesti dan Rizky Bilar. Tetap pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Silahkan berkomentar bahwa mengucapkan ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.